Alam listrik bosku Kali ini saya akan Review Unit bosku ya Ini sih unit mainan bosku Cuman bisa difungsikan untuk Orang sepulah Bahasa Indonesianya orang tua bosku Yang susah jalan Tapi masih, masih suka keluar-keluar gitu bosku Yang masih Yang sudah tua yang masih suka ke masjid Musola gitu atau mungkin masih suka ke tetangganya jadi cocok ini bosku untuk buat komplek bosku dan enaknya simple bosku praktis bisa dibawa kemana-mana masuk mobil bosku, ini posisi melipatnya kayak gini ini uno tiga bosku produknya dari antilu bosku ini kita coba nah. nah ini bisa dipakai bosku juga bisa diatur bosku, tinggi rendahnya bosku nah ini sendiri bosku ya spesifikasinya itu motor dinamonya penggeraknya masih 350 watt bosku untuk baterainya sudah lithium bosku <coughs> sudah lithium baterainya sudah lithium sudah menggunakan kapasitas baterai 36 volt 6 ampere bosku untuk jarak tempuhnya kurang lebih 35 km. Untuk kecepatannya dilimit bosku ya. Cuman 25 km per jam bosku maksimal itu. 20 km lah. Untuk beban angkutnya bisa sampai 100 kilo bosku. Jadi memang bisa difungsikan untuk dewasa bosku. Nah. Selain praktis, praktis bisa dilip, dilipat bahwa kemana-mana bosku ya. Untuk fitur-fiturnya sendiri itu. Dia sudah menggunakan rem cakram bosku kanan kiri cakram bosku remnya belakang bosku ya untuk panjang depan ban mati untuk panjang belakang dia ban hidup bosku ban pompa itu buat pompanya bosku ya fiturnya ada lampu bosku ada pengatur kecepatan mau ingin pelan mau ingin normalnya standarnya atau mungkin mau kenceng bosku. Ada nah ini enaknya bosku ada fitur maju mundurnya bosku. Nah, ini maju bosku. Mundur ini bisa mundur bosku. No. Nanya kan di sini bosku. Nah, ini juga ada indikator, Bosku. Indikator baterai ini, Bosku. Kapasitas baterainya, Bosku. Tinggal berapa nanti di sini. Nah, untuk pengecasannya sendiri di bawah sini, Bosku ya. Nah, untuk ngecas baterainya di bawah sini, Bosku. Ini, Bosku. Sudah ada 100, Bosku. Jadi kalau misalkan duduk gitu ya, kondisi medannya agak turun atau agak naik, itu bisa ya dianrim nah untuk unit ini sendiri bosku ya ini unit yang stoknya terbatas bosku jadi memang digunakan untuk ada yang di tempat wisata disewa-sewakan ada juga yang untuk digunakan untuk orang sepuh bosku orang tua bosku Ya unit ini cocoknya untuk dalam kota aja bosku Oh dalam kota Dalam komplek bosku Salah bosku ya Dalam komplek aja Harganya masih di angka sekitar 8,3 juta bosku Slowly kalau memang untuk Orang yang membutuhkan bosku ya Untuk orang kebutuhan khusus gitu masinya bosku Atau mungkin orang yang sudah tua nyamanlah dudukannya bosku Kalau misalkan ingin dibawa bawah gitu bisa masuk mobil, bisa dilipat, Bosku. Kita coba musisi lipatnya, Bosku ya. Jadi di sini tinggal di sini aja. Ini dudukannya juga sudah empuk, Bosku ya, enak, Bosku ya. Ini penguncinya dibuka, Bosku. Tinggal diangkat dikit. Nah. Sudah. Nah tinggal turunkan lagi setirnya bosku ini agak keras bosku karena kan ini setir bosku nah, jadi kita tinggal bawa aja bosku tinggal masuk mobil beratnya pun sekitar 15 kg 15.20 kilo enggak bosku nah mungkin itu saja bosku ya dari saya tentang unit khusus ini bosku unit khusus ini kalau ada salah ucapan atau salah kata mungkin ada yang perlu ditanyakan bisa langsung hubungi WA yang bisa yang tertera di deskripsi atau mungkin langsung komentar bosku ya tulis di kolom komentar sekian dulu bosku saya akhiri jangan lupa subscribe like dan share bosku ya sekian dulu dari saya salam listrik bosku